Yang, yang patah tumbuh Yang hilang berganti Yang hancur lebur Akan terobati Yang sia-sia Akan jadi makna Yang terus berulang Suatu saat nanti Yang pernah jatuh Kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh Yang hilang berganti. See jung sana oh, oh, oh ya Yang patah Yang hilang berganti Yang hancur lor Akan terobati Yang sia-sia Akan nyeri makna Yang terus berulang Suatu saat nanti Yang pernah jatuh Kan beririm Hujur akan terobati